Jadi dong. oh hai, hai, hai, hai, Ayo di mana mah penting. Wow! Wow, bangun lagi. Ini dari atas aku. Oh, kamu ma